Halo. Halo Pak. Ya, halo. Halo. Ya. Udah sampai Pak? Udah, udah. Ini saya udah di ATM ini. Ini Mekin Mani, BRI ya? Ya, BRI. ATM BRI ini. Sudah di dalam? Udah. Bapak sudah di dalam ATM-nya? ATM ya, udah. Silahkan Bapak dengakan saya Bapak. Bapak akan tawar masuk kartu. Mm hmm. Sudah masuk kartunya Pak? Udah. Nah, Bapak... Ada Iya, yeah, sudah. Uh, Lanjutkan ya Oh yeah. Udah? Uh, itu ada, Pak. Itu ada udah Kenapa? Engineer, ada, Pak. Transaksi lain yang di sudut bawah kanan. Yeah, Oke, okay, transaksi lain. Iya. Ada pilih jenis transaksi, ada banyak ini, ada berapa ini, Dua empat, ada delapan item ini pilihannya, Gimana? ada pilih jenis transaksi, Iya. Mm hmm, ada penarikan, ada penarikan, mana, transfer, pembelian, lainnya, info rekening, pembayaran, ada nah. pin, sama keluar. Nah, ada keluar. ada Pak. Oh, info rekening? Iya, info rekening. Oke. Hello. sudah. Di sini ada dua pilihan pilih jenis transaksi, ada mutasi rekening sama info saldo. Pak. Oh, info saldo? Oke. Okay. Kenapa? Gimana, gimana? Oh, telah ditam, ditransfer nanti. Ya, itu tuh. tepat dari mana, ya? Oh, Jadi, berapa totalnya? di rekening saya ini kan ada 71 juta 79.810 rupiah. Iya. Heeh. Ah. Terus? Kalau dit dana kita menjadi berapa, Pak? Berarti jadinya 81 juta. Ya, gimana maksudnya? Kalau ditambah 10 juta transferan Bapak? ya di rekening saya ini adanya 71 juta saya punya punya uang saya sendiri ya Jadi ya, ya. uh -huh. nah, ya. yeah. nah, jadinya delapan puluh satu juta tujuuh sembilan ribu lapan ratus rupiah yeah. uh -huh. Oke, okay, silakan. Bapak tekan iya, pak ya. Apa? Bapak tekan iya, Pak Rinsar. Tekan iya. Iya. Transaksi lagi ya? Iya, tekan iya ya. Oke. Okay. Halo. Iya, halo. Bapak tekan iya ya. Udah. Nah itu ada Pak. Transaksi lagi. Transaksi masukkan PIN lagi. Masukkan PIN lagi, Pak. Ya. Iya. Mm hmm coba baca terlebih dahulu mas keti. sudah, terus? Uda. Mm Hmmm. Bisa baca, pak di menu-menu jangan ada kesalahan ya. Eh ini ada pilih jumlah paket tunai, ada penarikan sama transaksi ya. lain. Transaksi lainnya apa? Oh transaksi lain ya? Ya. Oke. Okay. Nah itu apa transaksi penerima? Di, di, di sini pak dan ada dari bank lain pak. Gimana? Itu ada itu. Transaksi penerima transfer ada, Penerima transfer ada, transfer transfer yang ada, ada Itu yang ada, transfer yang ada, Transaksi transfer, Pak. ada, transfer penerima transfer Di ada, adanya yang ada, transfer ya? pembelian. ada, ya, transfer Bapak tekan transfer Bapak buka aja yang ada, ya. oh, transfer yang ada, yang transfer Ya, Bapak tekan aja transfer yang uh -uh nah ini bapak tekan nomor kode cek ceknya pak ya hmm nah itu aja apa pak catra pak tekan transfer pak ada pilihan bank tujuan transfer ada BRI ada bank lain ini nah bank lain pak ya ini bapak tekan ya oh ke bank lain nah bapak tekan dulu ya oke okay. nah ini nomor kode ceknya pak itu 0088 0088 0088 0088 eh, 0088 sudah pak sudah. kosong kosong dua lagi ya 00 00 ya. 1791. 00 1791, satu oke 00 00 988. 988. 00 00 00 00 00 00 00 Mm -hmm. nah bapak tekan iya. sebentar ya. ini nggak ada pilihan nah. iya sini sini ada benar atau salah ini. ya bapak tekan benar benar ya. oh benar ya. ya benar. oke. Okay. nah ini bapak tekan pak pemenang bapak ya. gimana? bapak tekan pemenangnya pak empat delapan delapan. sebentar sebentar. empat berapa? empat delapan empat delapan Tujuh, tujuh. Enam, enam. Empat, delapan lapan. Tujuh, tujuh, enam, enam. Terus? Nah, Bapak tekan ya. Nggak ada iya. Sini benar atau salah, Pak? Bapak tekan benar. benar. Ya. Oke. Okay. Nah, itu Bapak tekan benar. Bacaan, Pak? Sebentar. Silakan oh, tunggu, silakan tunggu. Lagi, transaksi sedang diproses katanya. Oh, sedang proses. Tekan benar. Ah, ada... Tepan, ya. benar lagi, Pak. Saya ya. Saya tekan Terus ada... Pajaknya. Benar lagi, Pak. Iya. Benar lagi. Benar lagi. Benar ya. lagi. Oke. Okay. apa pembacaan, sudah pembacaan benar. Ini disuruh uh, pilih... Mau lanjutkan transaksi apa enggak ini? Bagaimana? Masuk ke menu awal. Masukkan ke pin lagi. Kenapa, Kenapa? Kenapa Masuknya ke menu yang lain lagi. Mau transaksi pilihan lain. Iya. Heeh. ya. Heeh. Uh iya, -uh. uh -huh. ya? ya, sudah, udah, udah masuk tadi. Cangkel, lupa, terus kita hiaskan tadi halo? ya. Halo. Iya, halo. nggak salah ini emang kayak gitu. Oke, silakan ya, Bapak Mas Wani. Oh. Mm. -hmm. lagi, oke. Mm. Mm. Mm. Mm. Udah. Nah, ya udah. pilihan menu pilih jumlah paket tunai ya. pilihan paket tunai terus pilih pilih jumlah paket tunai pilih bacaannya sini pak terus di sini ada pilih jumlah paket tunai, Di sini ada pilihannya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta, 1 juta setengah, sampai 2 juta, sama transaksi lain. Ya, jangan tanya saya pak, ini mesinnya begin, dari tadi juga kayak gitu. Coba dikeluarkan pak, diulang pak ya. Yang bener aja bapak ini, mau ngasih hadiah kok repot bener pak. Diulang gimana, yang bener aja ini orang di belakang ini mau masuk juga ini. Orang udah antri bapak, ini deh tadi, kelamaan bapak. saya di sini. Kalau bapak. mau transfer-transfer aja, Bos. Gimana? Kalau mau transfer hadiah ya transfer aja, nggak susah, nggak usah ribet. Ya siapa yang ribet, Pak, ba? Bapak itu yang ribet, mau apa yang kita jelaskan gak mau Bapak Lu itu yang repot bener, transfer begini begitu, ikuti menu aja lah. Ya, Makanya itu Bapak dengarkan kita, ba. Pak. Iya saya udah nurut aja ini dari tadi ini, udah ikutin ini. Coba Bapak Pak ya. Udah, saya cancel ini. Jangan terlalu lama ya. Pak, ini orang udah nunggu ini. Sama nah, Bapak masukkan kartu. Udah, saya masukin kartu nih. Kami bahasa Inggris Oke. Lanjutkan Bapak dengan PIN. Lanjutkan terus masukkan PIN selesai. Ya. Jadi ya, masukkan dulu Pak PIN-nya, ditekan dulu. Iya, udah. Nah, sudah dapat di masukkan PIN apa bacaannya? Pilih jumlah paket tunai. Ada 100 ribu, 200 ribu, 300, 500, 1 juta, 1 juta setengah, 2 juta, transaksi lain. Sama? Sama Pak. Sama ini, Pak, menunya, Pak. Bapak, di ATM atau enggak, Pak? Ih, saya ini di ATM BRI. Wah, parah ini, oh. Ya, kamu aja ke ATM BRI kalau enggak percaya. Bapak, ATM, oh. ATM, Pak. Wah. Kok saya yang ngatur ATM, enggak? Iya saya ini ya. udah dengerin dari tadi Mas. Ya, itu bakal sudah dimasukkan. Ini, ini udah masukin ya. pin. Aduh, parah parah. Ini udah masukin pin ini udah kita enter. Setelah enter ada pilihan jumlah paket tunai. Ada satu juta di tombol ya. pertama yang atas kiri. Ada satu ribu ini bukan satu juta. Satu juta yang sebelah kanan. Ah, terus di bawahnya juta setengah, di bawahnya dua juta, di bawahnya lagi transaksi lain. Ya itu bapak transaksi lain, Pak. Lah, dari tadi kayak ngomong kalau transaksi yang lain, kan udah saya sebutin nah, dari tadi. Bapak, bapak, salah, kan? Wah, parah. Bener aja ini, ngerjain saya kalian ini ya. Coba itu transaksi lainnya. Udah ini, udah transaksi lain nih, pilih jenis transaksi. Udah, ini udah ada pilih jenis transaksi, bacaannya ini. Ya, sudah bapak, transaksi lainnya apa bacaannya apa? Pilih jenis transaksi, ada penarikan, infor kening, transfer, pembayaran. Ya, yang lainnya? Kenapa? Yang lainnya? Ada penarikan, transfer, pembelian, lainnya ya. infor kening, pembayaran, ubah pin, keluar. Ya, itu pakekan pembelian, Pak. Pembelian. Pemberian? Tekan. Mm -hmm. sebentar. Udah. Udah? Itu ada pak, urusan isi ulang. Iya. Ah, sebentar sebentar pak, bos. Eh, uh, ini dengan siapa nama operatornya nih, bos? ini, bos? ada urusan isi ulang pak. Buk. sebentar sebentar, ini ini orang udah mau sebentar saya cancel dulu ini, orang mau narik ini dari tadi saya di dalam ini, saya keluar dulu. Uh, oke ya? oke okay, okay. ini orang mau narik dari tadi saya Bapak lagi bilang halo ya uh, ini saya mau nanya ini nama operatornya siapa ini ini berdengan saya Bapak Umar Bakri pak. Umar Bakri Ya. Umar Bakri guru itu bukan operator itu iya kita langsung menarik call center Pak itu terabat itu kita konser Pak call centernya di? di? Jakarta Selatan Pak Jakarta Selatan. Uh, gini, bos. Halo? Ya? Uh -uh. Itu kalau mau nipo ya. orang, mikir-mikir. Ya? Uh -uh. Situ makan haram aja kerjaannya. Ya? Nggak kasihan sama keluarganya, anak istri yang, kamu itu. Hah? Nggak kasihan. Nah, ya Nggak kasihan sama anak istrinya, makan haram. Nipo orang, dari tanda saksi. Ya? Nggak kasihan apa? mikir ya kalau so, orang so, yang bu kan aja, kalau orang punya kalau orang punya kalau orang punya uang nggak masalah dia hilang sedikit nggak masalah tidak tapi, tahu, tapi kalau, ma, kalau orang yang nggak punya hiru, uang itu dia punya ya. otak dong eh gua ngerjain lu, lu bodoh sih emang enak gua kerjain lu <laughs> oh maling lu gue kerjain, habis lu, oh, ya? mampus lu maling gue kerjain lu, aja, ada. maling lu mampus, ya. eh sorry ya, ya? gue punya banyak rekening, makanya gue paham, <laughs> lu aja yang geblek, bodoh. <laughs>